Truk tangki bernomor polisi R1434RK bermuatan aspal terjun ke jurang di Jalan Raya Nasional 3 Sukabumi Palabuhan Ratu atau Jalan Raya Citatik. Peristiwa itu tepatnya terjadi di Kampung Parung Cabok, Desa Tonjong, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat, 5 Mei 2023. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Polda Jabar, Ibdaem Yanuar Fajar. Mengatakan kecelakaan terjadi diduga akibat remblong. Menurutnya, sopir truk dan dua penumpang berhasil. Selamat, mereka dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu karena mengalami luka ringan. Pantauan di lokasi, warga berdatangan melihat kondisi truk yang masuk jurang, meskipun sudah dipasangi pelis lain oleh petugas. Saya Jadi dapat kami sampaikan bahwa hari ini uh, telah terjadi kecelakaan lalu lintas ya untuk kategori kecelakaan tunggal, di mana kronologisnya kendaraan truk tangki yang dikemudikan oleh saudara WL melaju dari arah Citarik menuju Pelabuhan Ratu, ya, ketika uh, melewati jalan tikungan. Diduga sistem pengereman tidak berfungsi. Nah, makanya kita akan dalami, nah, kemudian pot eh, of control ke kiri, sehingga terperosok ke jurang kurang lebih 20 meter. Nah, tadi eh, piket laka sudah eh, ke lokasi rumah sakit, RSUD ya, jadi hasil diagnosa dokter, Alhamdulillah, untuk e, ketiga orang yang berada di mobil tersebut, e, kategorinya luka ringan. Jadi saat ini kami akan melakukan secepatnya evakuasi sambil menunggu arat berat. Ya, kami melakukan pengaturan arus lalu lintas dan memasang garis pores lain ya agar arus lalu lintas di sekitaran lokasi eh, tidak terjadi hambatan ataupun kepadatan arus. Iya tadi udah kita periksa di surat jalannya truk tanki tersebut bermuatan aspal cair.